Orang putih, mereka faham. Orang Melayu ni, Allah SWT, Sayyidina Muhammad, tak boleh buat. Hak ni berlain sikit dengan di Indonesia. Sebabnya merdeka kita, merdeka palsu. Allah SWT, Sayyidina Muhammad, merdeka kita, merdeka palsu. Sepatutnya pada 3 Ogos tu kita bertakbir. Allahu Akbar. Tapi lawangan yang di, yang dikumanakan merdeka.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 dengan sejarah sebenar daripada bangsa Melayu. Jom kita tengok videonya. Let's go! Bila Islam dah merintah dunia ni dan dipayung Allah ala Muhammad dengan pemerintahan Osmanah di Turki maka kita ni kerajaan-kerajaan Islam di tanah Melayu ni Allah SWT dengan pemerintahan Osmanah berpayung di bawah Khilafah Afmaniyah itu sehingga bila mana sejak daripada penjajah mula masuk negara kita yaitu pada tahun runtuhnya Khilafah Islamiah Nusantara pada tahun 1511 di tangan orang di tangan Portugis sejarahnya Tuan-Tuan sudah diputar beliklah boleh tali barat orang putih 511 ni sejarah modern Malaysia kata kita telah didatangi oleh portugis portugislah Allah masanya selain Muhammad yang datang menyerang melaka dan kita posangka portugis berperang dengan orang Islam kerajaan Melaka di Melaka sebenarnya tuan-tuan pelaku perang itu di Kuala Kedah. Sebenarnya, Melaka datang selepas daripada Kedah. Kedah awal lagi. Kedah tua ini lebih awal lagi. Jadi, besarnya kerajaan Kedah ini, daripada Melaka, bandar hilir Melaka sampai ke Ulu Melaka. Sepanjang pesisir pantai itu, semuanya pelabuhan kita. Bukan sekat itu, sampai dia melengkung sampai ke belah belahana lagi. Besarnya wilayah pemerintahan, kerajaan Islam yang dipimpin oleh orang Melayu yang duduk di bawah kedaulatan yang dipayung oleh Quran dan Hadis. Portugis sebenarnya tak mudah mereka nak menentang orang Melayu Orang Melayu ketika tu dah ada senjata yang canggih termasuk meriam di antaranya meriam kata Allah salla ala sayyidina Muhammad. Sejarah yang telah diputarbelik ni oleh orang Melayu puteri-puteri orang putih ni. Tuan-tuan mengatakan perang tu perang Melaka sebenarnya perang tu ialah di Portugis berperang dengan orang kedah pada ketika itu Allah Muhammad sallallahu alaihi dan perjuangan ini tentu sangat hebat mengorbankan 80000 orang prajurit Islam maka tentah apa pahamnya dalam laut itu daratnya tuan-tuan subhanallah Allah salla alaihi wasallam Muhammad penuh dengan syuhada bumi kita ni lah bumi syuhada Allah salla alaihi wasallam lepas portugis perang dengan Bila Portugis gagal untuk mengambil alih ataupun ubah akidah orang Melayu Sedangkan Belanda berjaya mengubah akidah orang Islam di Indonesia Sampai hari ini, fenomena itu berlaku Saya Senat satu teksi Saya tanya soalan Senat Muhammad Abang agama apa? Dia kata Islam tapi dia kata dalam koranya, adik yang beramal Kristian. Hal ini tak boleh buat di, Malaysia, di tanah Melayu. Tapi ini berjaya dibuat di Malaysia. Belanda berjaya buat. Portugis tak boleh buat. Hanya Portugis masuk, ganti. Belanda masuk, ganti Portugis. Dan keputusannya sama. Kalau masalah dengan senyum Muhammad, Belanda pun tak boleh nak ubah akidah orang tanah Melayu. Allah SWT Sainal Muhammad dan akhirnya giliran orang putih orang putih, dia faham orang Melayu ni Allah SWT Sainal Muhammad tak boleh buat hak ni berlain sikit dengan di Indonesia maka orang putih buat cara halui Allah SWT Sainal Muhammad mereka membuat serangan Razul fikri. Serangan pemikiran. Serangan cara senjata tak lut orang Melayu ni. Subhanallah. Allahumma sallallahu ala sallam Muhammad. Salli. Maka sebab itu, mereka buat masuk serangan fikiran. Bila buat makanan yang Bila buat makanan secular, hal ni temakan rupanya. Tapi perjuang-perjuang Islam, Allahumma sallam ala sallam Muhammad masih terus berjuang dan terus berjuang. Sampai lawan penjajah zaman Orang Putih ni Soal Sayyidina Muhammad Tuk Janggut Datuk Bahaman Pejuang-pejuang Islam Haji Abdul Rahman Limbung pada ketika itu Mereka perang dengan Orang Putih Menjulang panji-panji Osmaniyah Allah masalah ada Sayyidina Muhammad Bila Orang Putih masuk lepas bercantum gabung dengan siam pula Siam perut hijau tu Orang lagi maka sejarah peperangan orang Islam di tanah Melayu ni berlanjutkan begitu panjang peperangan dengan penjajahan kafir. Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Allahumma salla. Hari ini kita pun tak tahu nak dia apa negara ni. Lenin salla ala sayyidina Muhammad membawa satu konsep seolah-olah macam benar tapi tak benar. Dia panggil kalimatul haqqin dirad bih wa bihal batil kalimat nampak macam benar tapi dia maksudkan dia baliknya batil rahmatan lil alamin allahumma salla ala Sayyidina muhammad kena kat kafir rahmatan al alamin kena kat orang islam tak ada rahmatan al alamin Allah salla ala Sayyidina muhammad mana politik negara ni dah tak stabil Sejak daripada hari itu, mula merintah sampai hari ini, kita semua dah rasa kesah. Hai, hey, rasa awak kita buat macam ini. Nak tunggu pula lima tahun lagi. Sebenarnya merdeka kita, merdeka palsu. Allah SWT, saya Muhammad. Merdeka kita, merdeka palsu sepatutnya pada 3 Ogos tu kita bertakbir Allahu akbar tapi laungan yang di, yang dikumandangkan merdeka sebab Kedah Darul Aman ni yang diisytiharkan atas gunung Jerai itu pada hari Jumaat ialah selepas menamakan dengan Kedah Darul Aman oleh Sultan Muzaffar Shah satu Allah salli ala sayyidina Muhammad yang yang pertama pada hari itu ialah Sultan Muzhaffarsyah, Imam pertama, Syekh Abdul Al-Kumari, Mus'ala Al-Sainal Muhammad Allah. Selepas mengisiharkan tu ialah Allahu Akbar Tiga kali. Tiba-tiba ganti Allahu Akbar dengan Merdeka. Ini lah slogan secular. Allah, no. Allah hilang. Allah hilang. Allah Mus'ala Al-Sainal Muhammad. Maka tuan-tuan, ini giliran kebenaran akan datang. Kebenaran na'amayu. Fa'izah ja'al haq wa zahhaq al-ba'ati. Bila may benar, batil akan hilang. InsyaAllah. Ala asyalaamu'alaikum Allahumma salli alaissnaya Muhammad. Ya, selesai videonya, guys. Dan itulah tadi, ya, saya kaget juga kenapa istilahnya Sheikh Zainul Asri juga menjelaskan tadi bagaimana istilahnya kemerdekaan ke Malaysia itu sendiri, guys. Ya, kemerdekaan negara Malaysia itu yang sebenarnya sejarahnya itu tidak benar kalau kata-katanya adalah merdeka. Ya, yang benar adalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu yang benar. Jadi kemerdekaan palsu ya, bisa dikatakan seperti itu. Jadi sejarahnya sudah diombang-ambingkan seperti itu, guys ya. Nah, kita akan baca komentar-komentar di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala karuniakan pemimpin dan kerajaan yang diridai Allah Subhanahu wa taala suatu hari nanti di bumi Malaysia ini. Amin ya rabbal alamin. Dan di sini juga ada dato Om Jafar ya, yang layak untuk dapat gelar Bapak Kemerdekaan. Tunku adalah pengkhianat disebabkan kepentingan kekuasaan asing anak bangsawan hari ini terpinggir. Tapi sayang masih ada yang tidak sadar akan kebohongan mereka. Dato Om Jafar banyak memberi pesan kepada umat Melayu. Dan pesanan terakhir beliau sebelum meninggal adalah umat Melayu jangan sembah. Siapa-siapa, melainkan Allah Allahu Akbar Ya Allah, bagusnya guru Kami bangga sangat-sangat dapat guru macam Nusantara Dahsyat perjuangan umat Muhammad bin Abdullah Alhamdulillah terbaik Ustaz Semoga melindungi negara Malaysia Dengan orang-orang kafir insya Allah ya Kita umat Islam Malaysia tertipu rupanya Mengapalah generasi dulu yang kuat berpegang pada Al-Quran dan As-Sunnah Boleh termakan dengan corak sekuler Dah cukup cantik dan indah kalimat Allahu Akbar dalam mengagungkan kebesaran Allah SWT yang ampunya Malaysia, khasnya alam semesta, sewenang-wenang ditukar kepada merdeka. Leslie, sampai sekarang kita tak merdeka malah. Ha politik bercelaru dan berkecambuk, dan orang kafirun pula selalu bersuara lantang seolah-olah nak jajah kita hingga mereka terlupa dan buat-buat lupa, mereka pendatang dah berani, kurang ajar, dan biadab. Oke, okay, banyak sekali komentarnya di sini, guys. Kita kena bersatu, Islam memerintah. Umur panjang dapat lihat dunia diperintah oleh orang Melayu. Amin. Ya kan? Termasuk Ustaz Zainul Asri ini Maulana Hamid Seri Petaling pun tahu benda yang sama bahwa sejarah Tanah Melayu ia telah diubah. Oh, jadi Ustadz Zainul Asri ini menyampaikan, dan juga ada nih, guys, Maulana Hamid Sri Petaling. Ya, Baginda juga bagi tahu, ya kan? Nah, masya Allah. Ustaz Sidek pun cakap ya yang sejarah telah diputar belitkan yang mana British datang sini mana ada niat mahu beli rempah kari. Rempah kari. Kayaknya. Rempah kari itu ini sengaja oleh British di mana reti makan kari. Oh iya betul lah mana ada. Orang putih datang ke tanah Melayu ini semata-mata ingin membalas dendam dalam kekalahan kepada mereka pada Perang Salib. Oh macam tuh Portugis dan Belanda tidak boleh tukar aqidah orang-orang Melayu Bagus guys ya Jadi memang kekuatan orang-orang Melayu ya Keren banget ya Di Indonesia juga kalau Melayu tetap kental ya guys ya Kental banget gitu Masya Allah Islamnya itu kental banget kalau Melayu Allahu Akbar Sedangkan di Indonesia kata Ustadz Syekh Zainul Asri Itu sudah terjerumus Bukan terjerumus sih ter, ter, Termakan oleh apa ya Brainwash ya kan Pencucian otak daripada orang-orang Belanda Sehingga di Indonesia itu juga Bapaknya Islam Anaknya ada yang beda gitu kan Terus Kristen dan lain sebagainya Atau orang Islam menikah dengan orang Kristen Seperti itu guys Gak ngerti juga sih Waduh Ya gitulah yang ada sekarang gitu kan tapi insya Allah Islam tetap bersatu. Kita yakin bahwasannya kebangkitan Islam ya di akhir zaman pasti akan berjaya. Allahu akbar. Oke guys, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tengok video ini sampai selesai. Jazakumullah Syekh Zainul Asri, semoga sehat selalu ya teman-teman sekalian. Mari kita kirimkan doa kepada Syekh Zainul Asri supaya diberikan panjang umur, sehat selalu ya, dan juga istilahnya bahagia dunia dan juga akhirat. Dan semoga kita dipertemukan kelak di syurganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Oke, okay, itu saja video kali ini. Terima kasih sudah tinggal video ini sampai selesai. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.